Halo teman-teman, Salah Youtuber, apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga sehat sejahtera seperti biasanya Pada tahapan menjadi Youtuber yang ke-11 kali ini Saya ingin mengulas sedikit tentang tahapan menjadi Youtuber yang ke-10 yaitu Cara terjemahkan judul dan deskripsi ke bahasa mancanegara nah, Saya akan perlihatkan sedikit ya manfaatnya nanti baru kita masuk ke tahapan menjadi youtuber yang ke-11 saya akan coba copy judul yang sudah saya translate ke bahasa inggris lalu saya tempel ke pencarian lalu saya klik Oke, okay. otomatis video saya masuk ke dalam channel channel video yang berbahasa inggris teman-teman bisa lihat karena judul dan deskripsi saya telah saya terhasil ke bahasa Inggris. Mari kita lihat inilah manfaatnya kita mengganti judul dan deskripsi ke bahasa Inggris. Ini membantu mempermudah SEO menempatkan video kita. Teman-teman lihat sendiri. Sekarang saya akan coba mengganti judulnya ke pencarian bahasa Indonesia. masukkan ke pencarian lalu saya akan hapus sedikit belakangnya lalu klik search lihat video saya pun tampil di video video berbahasa indonesia demikian teman teman sedikit ulasan balik tentang cara terjemahkan judul dan deskripsi dan manfaatnya sekarang kita akan lanjutkan ke tahapan menjadi youtuber yang ke sebelas ya tutorialnya dan pada tahapan menjadi youtuber ke-11 kali ini saya akan membahas cara mengisi subtitle pada video youtube kita Sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan bel notifikasi agar video yang terbaru dari saya teman-teman mendapatkan infonya Mari pertama kita masuk ke channel kita channel YouTube ya kemudian pilih profile lalu pilih channel Anda channel kita ini kita klik setelah masuk ke channel kita lalu kita klik YouTube studio lalu kita pilih subtitle lalu kita pilih video yang akan kita isi subtitlenya nya kita klik bahasa Lalu kita pilih bahasa Indonesia terlebih dahulu Kita harus tambahkan dulu bahasa asli dari video Yaitu bahasa Indonesia Pada saat kita bicara di video bahasa Indonesia Kita harusnya rubah ke bahasa Indonesia Untuk isi subtitlenya Untuk bahasa Inggris kita gantinya di bahasa Inggris Kita tambahkan bahasa Indonesia dulu ya. Lalu pilih buat subtitle atau sisi baru. Kita klik aja. Di sini ada publikasikan. Kita mulai dari sini. Di atas ini kita bisa tulis tuliskan judul. aplikasi perekam layar HP paling mantap 2020. Kemudian ini awal cara kita ya. Kita start lalu kita klik di sini, kita dengar dulu. Kemudian kita isi. Halo teman-teman, apa kabar? Kemudian kita lanjutkan. Herman di post info bertemu lagi dengan saya, Herman di channel Bos info Kita bisa perpanjang juga ya. dan keluarga seasdatra ya. menit kelima ya, menit semoga teman-teman sehat teman-teman dan keluarga sehat sejahtera hari kali ini tahapan menjadi youtuber yang kesembilan baris berikutnya kita lanjutkan kali ini pada tahapan menjadi youtuber 9 Jadi kita isi saja berdasarkan kotak-kotak. Ya. Nah, jamnya udah sesuai kita lanjutkan. Saya ingin berbagi tentang kita isi lagi di sini. Pada saat kita masuk kotak sini, nah, ini posisi kotaknya akan kita isi ya. Saya ingin berbagi informasi teman-teman bisa mengganti atau merubah teks dari uh, video yang diucapkannya di untuk menyesuaikannya Oke, kita masuk lagi ke ini. Aplikasi screen recording, screen recorder, di mana aplikasi ini gratis. Aplikasi ini, di mana aplikasi ini gratis. Kita bisa perpanjang durasinya Tanpa Watermark Simple Nah posisi kita bisa hapus Kemudian kita perpanjang yang lainnya jadi, kita jadikan satu kotak, ya. Jadi Kalimatnya, kita jadikan satu di satu kotak, ya. Perlu susah-susah untuk memakai. Kita coba simple dan tidak perlu susah untuk memakainya. Oke, saya mulai aja. Coba lagi yang baris berikutnya. Baik. Oke, kita mulai saja. Oke, teman-teman kita untuk contoh pengisian ini capitalnya kita cukup dulu ya hanya contoh saja. Kita klik publikasikan. Tunggu sebentar ya. Nah, bahasa Indonesia ini telah ada Kalau bahasa Indonesia ini telah ada Kita tinggal tambahkan Subtitle atau sisi baru Kita klik aja Lalu kita, kita pilih bahasa Yang kita akan masukkan ya. Kita ingin Bahasa apa teman-teman tinggal isi Kita contoh Inggris ya Kita coba masukkan Inggris kita klik aja Inggris. Nah, ada tampil di atas ini Inggris. Lalu teman-teman tekan buat subtitle atau sisi baru. Nah, kita klik diterjemahkan otomatis. Kemudian ya, sudah keluar transkripnya. Kita pilih terjemahkan otomatis. Nah tampil translate-nya. Ya. Nah di layar video kita udah tampil bahasa Inggris. Ini kita bisa edit ya. Info post, nah ini kita ganti jadi post info. Itu contoh hanya contoh aja ya. Ya, kalau menurut teman-teman ada yang kurang sesuai dengan dengan teks bisa diedit ya. tinggal dipilih lalu teman-teman edit aja sebelum dipublikasikan. Nah kita coba dulu. banyak keluar ya kita push lalu kita let's kita edit ya kita let's restart restart kita, kita bisa edit tambahkan status tutorial setelah selesai. kita tinggal publikasikan aja. Tekan publikasikan. Nah, sekarang sudah tampil bahasa Inggrisnya. ada Inggrisnya. Sebelumnya Indonesia bahasa asli, kemudian bahasa aslinya di Inggris, ke Inggris. Kemudian kita coba satu lagi. Kita masuk coba ke bahasa Vietnam. Klik di Vietnam, tampil Vietnamnya. Kemudian kita pilih buat subtitle atau sisi baru, terjemahkan otomatis. Nah, tampil bahasa Vietnamnya ya. Kita pilih publikasikan. Nah, di layar di video kita ada tampil bahasa Vietnamnya. Lalu kita publikasikan Kita klik aja Nah teman-teman tampil ya Indonesia, Inggris, Vietnam Kemudian kita akan refresh ya layarnya nah, Ini refresh kita cek ya Kembali lagi ke studio Kita akan refresh bahasa yang sudah kita ganti tadi ya Bahasa Indonesia kita refresh Kemudian bahasa Inggris sudah refresh ya Ah, udah otomatisnya di udah refresh. Mari kita coba ke videonya. Kita tekan ke videonya. Kita klik di video kita. Kemudian kita masuk ke videonya. Kita masuk ke setting. Nah, sisinya sudah keluar ya. Kita klik setting. Menurut aktif, kita klik di dan aktifnya kita pilih mana ke mana. Bahasa ini. kita coba Vietnam, ya. Mari kita coba ke bahasa Inggrisnya. Soal yang kita isikan tadi di kolom pengisian subtitle nah, udah keluar satu hal lagi teman-teman jika kita sudah mengganti subtitle Indonesia bahasa Indonesia otomatis ada terjemahan otomatisnya ini semua bahasa sudah bisa bisa ada tinggal kita memilih aja negara mana kita mau Jadi pengisian bahasa Indonesia itu utamanya ya. Kalau nah, kita pilih otomatis, kita terjemahkan otomatis bahasaan semua negara akan tampil. Jadi inilah cara pengisian manual untuk mengisi subtitle. Jadi isi dulu bahasa Indonesianya Isi dulu semuanya menuhin sampai habis videonya Lalu kita lihat Bagaimana cara ngeditnya Ke Youtube Studio Lalu pilih subtitle lagi Lalu Kita pilih bahasa Indonesia Masuk ke di publikasikan Kita pilih edit di studio klasik karena video tadi belum belum selesai pengisiannya Seandainya kita sedang sibuk dan belum selesai Kita bisa publikasikan dulu Setengah kemudian kita lanjutkan dengan edit yang kembali di edit di studio klasik ini Lalu kita klik edit Kita tutup aja yang kuning ini Kita pilih yang warna merah ini Kita tarik ke belakang Seks yang terakhir kita isi, kita cari yang kosong, nah kita isi. Nah, Disini sini kita isi, kita isi lagi pertama kita masuk ke Play kemudian ikut selanjutnya kita masuk ke baris berikutnya ya, kita masuk dulu ke Play Store, kita ulang coba dulu ya, lalu dari Play Store lalu aja, screen recording dari dari Play Store, anda anda ketik Aja screen recorder atau recording. Nah, ini kita edit di posisi edit sekarang ini ya. Teman-teman sibuk lagi, teman-teman bisa publikasikan dulu. Nanti kita kemudian ada waktu kita edit lagi. Nah, yang tahu, kita, kita edit aja kita perpanjang durasinya kita perpanjang kita ulang dari awal lagi coba jalankan dulu nah pilih yang warna biru ini sini kita mulai pilih yang warna biru pilih video yang warna biru aja kita bisa-bisa rubah bisa tidak perlu uh, harus sesuai dengan kata-kata kita kita bisa ubah juga di teksnya lalu dari tim kimsi 929 Ini kita perpanjang lagi kalimatnya, kemudian kita ketik dimulai dari sini, lalu enter. download dan install download dan install di posisi atas kita isinya bawah setelah install saya tidak melakukan down, download kita geser sedikit ya untuk pengaturan durasinya nanti hasilnya tampil seperti ini berwarna biru logo logo video berwarna biru agar tidak terlalu panjang yang in, penting intinya cara editnya setelah edit kita bisa publikasikan kembali kita publikasikan hasil edit ya kita klik lalu publikasikan tekan aja nah hasil edit kita sudah bertambah nanti di video ini kita refresh dulu kita kembali ke youtube studio kita kita refresh nah, kita, kita kita coba ya nah, kita lihat hasil belakang yang telah kita tambah tadi yang editnya ya pilih Indonesia kita ke Inggris Sudah tampil Jadi dari kita mengisi Subtitlenya Kita bisa publikasikan ter terlebih dahulu Kalau kita sedang sibuk nggak perlu kita selesaikan dahulu Kemudian kita bisa edit kembali Seperti tadi dari saya nah, Pertunjukkan cara ngeditnya Subtitlenya sudah bisa tampilkan Yang terpenting adalah kita mengisi subtitle bahasa Indonesia terlebih dahulu ya ini intinya otomatis kita bisa mempublikasikan bahasa lainnya bahasa Inggris atau bahasa yang kita inginkan kita bisa ubah ya atau kita bisa tekan di otomatis ya. otomatis nah, selama bahasa Indonesia kita mengisi bahasa Indonesia dan terjemahan otomatis akan tampil ya. dari YouTube sendiri ya. transit bahasanya tampil ya, Ke bahasa aman semua negara. Jadi, utamakan mengganti bahasa Indonesia ya, mengisi dahulu bahasa Indonesia. Bahasa asli dari videonya. Baik, teman-teman. Saya rasa cukup sampai di sini dulu tutorial cara mengisi subtitle pada video YouTube kita dan saya harap tutorial ini bermanfaat ya buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan bel notifikasi jika ada pertanyaan silahkan teman-teman isi di komentar saya akan berusaha menjawab sebisa saya sampai ketemu lagi Salam sehat, salam sejahtera buat anda dan keluarga, salam youtuber, bye bye.